Assalamualaikum Selamat datang di channel Dia Cece. Kali ini aku mau bikin tahu kentakit Tapi ini tahunya benar-benar crispy Sampai di dalam Nah buat kalian yang ingin tahu caranya Langsung aja siapin tahunya seperti ini Aku beli tahu yang udah digoreng Ini nanti mau aku belah menjadi dua Seperti ini jadi untuk belahnya langsung aja kita belah di tengahnya seperti ini ya supaya hasilnya tipis dan nanti hasilnya bakalan kriuk banget ini setelah semuanya udah aku iris menjadi dua seperti ini dan tahunya yang bagian ini supaya nanti tepungnya benar-benar bisa keriting nah untuk tepungnya ini aku mau siapin dulu airnya untuk airnya ini aku tambahkan setengah saset roiko jadi supaya rasanya nanti tambah enak dan gurih setelah itu aku aduk-aduk dan aku kasih saringan supaya nanti gampang ngambil tahunya. Jadi air ini gunanya untuk perendaman. Nah untuk tepungnya ini aku siapin dulu tepung terigu seperti biasa aku pakai tepung terigunya yang protein tinggi atau yang biasanya aku pakai tepung terigu cakra. Dan ini aku tambahkan juga royco roikonya setengah saset aja sisa dari air perendaman tadi dan juga ini aku tambahkan garam setengah sendok teh seperti ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata jadi ini tahunya langsung aja aku rendam sebentar di air yang udah aku kasih bumbu raiko tadi ya kita celup-celupkan hingga tahunya benar-benar masuk dan terendam nah ini kita siapin dulu minyaknya sambil nunggu bumbu marinasinya juga meresap, nah ini udah aku angkat dan udah aku tiriskan, aku masukkan langsung tahunya ke dalam tepung seperti ini dan untuk cara penempukannya, kita guling-gulingkan seperti ini sampai benar-benar semuanya terbaluri dengan tepungnya nah kalau udah terbaluri semuanya dengan tepungnya seperti ini, ini aku mau rendam dulu tahu yang udah aku tepungin jadi ini aku rendam lagi seperti ini setelah kita rendam seperti ini semuanya udah terendam baru ini mau aku ambil satu dan aku tepungin lagi dan aku guling-gulingan seperti ini ya. Dan ini hasilnya setelah aku tepungin yang kedua jadi ini kurang keriting ini nanti mau aku rendem lagi satu kali lagi dan nanti juga aku mau tepunginnya satu kali lagi supaya mendapatkan hasil yang benar-benar keriting banget. Lakukan semuanya sampai selesai Nah buat kalian yang belum subscribe di channel aku Tolong subscribe dulu ya Agar channel aku ini makin berkembang Dan ini untuk perendaman yang ketiga Supaya nanti hasilnya benar-benar Tambah keriting Lakukan semuanya sampai semuanya terendam ya Untuk tahunya Nah setelah semuanya terendam seperti ini Dan minyaknya udah benar-benar panas Ini mau aku lakukan Penepungan yang ketiga juga dan untuk penepungan yang ketiga ini harus benar-benar minyaknya udah siap untuk menggoreng ya Supaya nanti hasilnya gak keras karena tahunya gak kita diamin Jadi setelah kita tepungin seperti ini Sudah membentuk keritingan ini nanti langsung kita goreng Nah seperti ini udah keriting banget Ini langsung aku masukkan ke dalam minyak yang udah panas seperti ini Masukkan semuanya sampai selesai Jangan lupa sesekali dibalik-balik supaya nanti tahunya ini nggak gosong dan crispynya itu benar-benar masuk sampai ke dalam Tunggu hingga tahunya benar-benar udah kecoklatan Nah ini udah kecoklatan, ini udah siap aku angkat Ini aku tiriskan dulu dan ini tahunya juga siap untuk disajikan Jadi resep ini udah mudah banget untuk kita coba Asalkan kita tahu tekniknya, tahunya juga gampang keriting seperti ini. Lakukan penggorengan yang selanjutnya sampai tahunya benar-benar selesai kita goreng semuanya. Jadi untuk membuat tahu kentaki ini, saran aku kita pakai minyak yang benar-benar penuh banget dan benar-benar panas banget agar hasilnya bagus seperti ini. Ini hasilnya renyah dan crispy banget, ini cocok untuk ide jualan maupun juga cemilan pas waktu hujan. Dan ini masih aku bolak-balik ya Untuk penggorengan yang kedua tadi Ini benar-benar crispy banget Terima kasih udah nonton video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Ini tahunya aku tiriskan dulu Jangan lupa like, share, dan komen Kalau kalian suka dengan video aku ini Terima kasih Semoga resep ini bermanfaat Dan wassalamualaikum